Oke, tekan tombol subscribe. Gay. Welcome, welcome, welcome short anja Selamat datang di channel Barbar sejati guys ya tapi ingat selalu brotherku Barbar itu bukan berarti selalu all-in ya guys ya Barbar itu enggak selalu all-in juga co main juga mesti pakai logika sikit lah biar nggak rukat selalu kau biar minimal ya guys ya kalau kalian bisa bermain Barbar -bar, kalian bisa mengerti kalau kondisinya di short itu tuh lagi gacor guys itu adalah harapannya Oke enggak perlu lama-lama lagi welcome to Barbar Trot, mari kita gaskan, come on! Alamak, masih lost, lucu. Anjay, set boy banget kita, guys! Nice, mari kita lihat tuh. Semoga meledak-meledak, guys! Come on! Masih belum kena Kita pantau tuh